Tuan, Tuan, buat keluar untuk Ramadan 1442 semua orang, siapa sahaja Siapa sahaja orang tu? Dia orang ugama ke, dia orang biasa ke? Keluar, tulis. Insya-Allah Ramadan tahun ni mesti tambah kebaikan dan amalan ibadah. Yang kedua, insya-Allah target tahun ni tidak tinggalkan solat dalam bulan Ramadan. Orang pandang remeh bila saya sebut tak tinggal solat, sedangkan ramai yang bulan-bulan biasa memang bukan tinggal solat tak solat langsung. Tak bolehkah bulan yang mulia yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada mana-mana umat lain. Bahkan kelebihan yang ada dalam Ramadan tidak diberikan kepada mana-mana rasul lain. Tak bolehkah kita berazam, ya Allah, Ramadan kali ini aku tak tinggalkan solat. Dua, nombor 3, ya Allah, Ramadan kali ini aku berazam dan memohon kekuatan daripadamu ya Allah untuk tidak tinggalkan puasa walaupun sehari. Tiga, yang keempat ya Allah, Ramadan kali ini tulis dalam azam kita, pelekat di di di tempat kerja, di meja kerja kita, pelekat di bilik tidur kita. Azam yang ketiga untuk bersedekah setiap hari mengikut kemampuan. Semua orang tahu berapa banyak kelebihan wang yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Sedekah setiap hari. Jangan sedekah sekali lepas tu 30 Ramadan tak sedekah langsung sedekah tiap, tiap hari ikut kemampuan ada orang saya kalau saya sebut sehari seribu dia mampu ada saya kenal kan dia mampu cuma nak dan tak nak ada orang sehari seratus dia mampu ada orang sehari sepuluh dia mampu ada orang sehari seringgit kepada yang tak mampu sehari sepuluh sen bersedekah lah sepuluh sen kamu kalau yang tu kemampuan kamu InsyaAllah yang tu juga melayakkan kamu Untuk mendapatkan syurga Firdus Dan riyadah Allah SWT Letak target nombor 4 tahun ni InsyaAllah sedekah setiap hari Sedekahlah di masjid ke Di mana manakah Buah setiap hari Yang kelima Quran setiap hari Walaupun satu muka surat Jangan tinggal Ramadhan bulan Quran Ramadhan bulan Quran Sehari satu muka Jangan tinggal Itu paling sikit Satu juzuk Itu terbaik dan yang keterakhir ialah setiap hari tarawih alhamdulillah kita pun dah mendapat pengumuman daripada menteri kita Bahawa bahawasanya tahun ini tarawih dibenarkan nahmadullah ala zalikal ada ketika nikmat insyaallah kita azam yang yang kelima tu untuk uh, tidak apa nama ini, untuk tidak meninggalkan tarawih walaupun satu malam Siapa yang boleh tak tinggal terawih Ikhlas kerana Allah Siapa yang boleh berpuasa dengan baik Dua perbuatan itu Dijanjikan oleh Rasulullah Dalam dua hadis yang berlainan Man sa ma ramadana Dan hadis yang kedua Man qa ma ramadana Imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqadda min dambih Siapa yang buat dua ni Allah ampun semua dosa dia yang telah lalu, Semua sekali dosa dia yang yang telah lalu, iaitu dosa-dosa kecil dia sebanyak apapun dosa tersebut insya Allah diampunkan oleh Allah jadi saya rasa yang tu saja uh, peringatan yang saya ingin sampaikan kepada diri saya terutamanya, nombor satu kepada semua saudara-saudara saya dan semua umat Islam dan Nisha Qul'am wa'antum bi'al-khair Semoga Allah menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling baik dalam hidup kita seandainya ia pun yang terakhir dalam hidup kita